nah hari ini kita berbagi nih urutan pemasangan bearing roda avanza jangan lupa platnya dulu guys dan bearing ini nggak boleh kebalik ya kan masangnya tuh guys bearing dulu baru habis itu cones ya kan ini conesnya guys Nah urutannya seperti itu, jangan lupa platnya guys ya, plat paling bawah itu sering ketinggalan Nah masangnya di press guys, plat dimasukin, habis itu baru bearing kita press sampai masuk ya kan Kalian sambil simak guys videonya, siapa tahu berguna ya kan Nah ini pemasukannya guys, kalau ada temennya boleh disuruh megangin ya guys ya Karena agak susah guys, satunya megangin hp kita guys ya kan kalau udah press udah masuk abis itu baru kita pasang konusnya. Konus itu apa bang Konus itu pengancing bearing yang bagian depan ya kan nah ini kita pemasangan konusnya nih kita press lagi ya kan biar lebih menghemat tenaga ketimbang kita getok-getok ya ya Nah, dia udah press. Jangan lupa guys, waktu masang harus press press bener ya kan. Nanti kalau nggak press, silnya nggak pas ya kan. Nah, ini udah jadi guys. Jangan lupa guys, ini tipsnya.